Ku nyino adi berjalan-jalan di pantai bekas, matiku langsung tertarik mengora mu tu juta-juta. Apakah adi masih jongol? Bolehlah abang mendaftar hati abang. Melamikul kayu sekali kan, ini adi yang paling cantik. Cemari ini ngapeng ngapeng manis ti buat ni abang Abang jadi cemari cemari cemari dia abang bola balik ke. Bolehlah abang mendapatkan Hati abang bergantar-gantar Terlalu abang Abang telah Sekali-kali